Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran Qilatul Kutubnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, iram alamin, ar rahim imanik iau mitin. Iya kana abu dhuai, iya kana stain, eh tina shiratan mustaqlim, shiratan lazina an am tanaihin, rairin min. walil wali wali mu amin. Bismillahir rahmani rahim. tawi kang kaping tawi utawi kangkaping enam Iku anna dhoru ningali Iku anna dhoru ningali Lishaha krono persaksian Atau nyekseni Lishaha krono nyekseni Nyekseni-nyekseni alaiha ingatasi wadun Nyekseni-nyekseni alaiha ingatasi wadon FAYANG DURU MONGKA kena ningali. FAYANG DURU MONGKA kena ningali. Sapa AS itu SAKSI Sapa AS itu SAKSI FARJAHA ING FERJINE WADON FARJAHA ING FERJINE WADON INDA SHAHA DATIHI ING DALEM NALIKANE NAKSENINE AS SHAHID INDA SHAHA ING DALEM NALIKANE NAKSENINE SHAHID Nyakseni nyakseni bizinaha kelawan zina ne waton. Nyakseni nyakseni bizina kelawan zina ne waton. Auwila utawa proses kelahiran ne waton. Auwila utawa proses kelahiran ne waton. Fa inta amata mongkolamun. jarak Sopo asyahid Atau Sopo wong lanang Fa'inta amada mongkola jarak Sopo wong lanang an ing ningali an ing ningali Ningali ningali li ghairi syahadati Krono orak nyekseni Li ghairi syahadati krono orak nyekseni Fasa komongko Fasek Sopo Wong Lanang Fasa komongko Fasek Sopo Wong Lanang Warut Dat Landen Tolak Warut Dat Landen Tolak Warut Dat Landen Tolak Apa Syahadatuhu Persaksiane Wong Lanang ae Asyahid wasati su an nadzaru aw, awin nadzaru asale aw. awin utawa ningali mate ningali kepada perempuan awin nadzaru utawi ning utawa ningali lil mu amalati ningali-ningali lil mu amalati krono transaksi atau muamalah lil marati maring wong wadon Ilmar ati maring wong wadhan fi baikin. Kang tetep ing dalam doltinuku, jual beli, hilan liane baik. Faya juzumongka wenang, faya juzumongka wenang apaan nadharu ningali apaan nadoru ningali aina doruhu tekesen ningali ne wong lanang aina doruhu tekesen ningali ne wong lanang laha maring waton wakauluhu utawi dahwe kiai musanif wakauluhu utawi dahwe kiai musannif rupane dahw ilal wajhi maring rai Dauh ilal wajhi Khosotan Minha ilal wajhi mareng lai Minha saking wadhan Ilal wajhi khosotan Khosotan kelawan tertentu Ikuyar jayu Bali apa kawul lisyahadati maring persaksian wal walil muamalat lan maring transaksi wasafi utawi kang kaping 7 iku an-nadzuruni ngali moten ningaline wong lanang ilal amati maring budak wadon atau wadon amat ilal amati maring budak wadon Allah ini ngalih indap tiak iha eng dalam tuku eng amat. Allah ini ngalih indap tiak iha eng dalam tuku eng amat. Aisyro iha tak tuku eng amat. Faya juzu mongko benang, faya juzu mongko benang apa anno doru ngalih. Faya mongko benang apa anno doru Ningali ningali ilal mawadii maring piro piro panggonan. Ilal mawadii maring piro piro panggonan alati al yah taju. Alati yah taju kang butuh sopo wong lanang. Butuh butuh ilat tak lebihha maring molak malek eng alati butuh foto ila takli biha maring molak-malik ing alati payang durung mangka kena ningali sopo wong lanang atrafaha ing pira-pira pucuk e wadon maknya pucuk niku ujung-ujung jari ujung-ujung kaki ujung-ujung rambut ila atrafiya maring pira-pira ane wadon Wa sy'arha lan rambuté wadon. Saulang fayang duru atrafaha wa sy'arha. Atrafaha ing bukan atrafing ya. Eh. Atrafaha ing pira-pira fujane -pira wadon wa sy'arha lan rambuté wadon. La aurataha ora ing aurate wadon. Jadi yang keenam adalah Melihatnya seorang laki-laki Dalam rangka Bersaksi atas perempuan itu Seorang saksi Itu boleh melihat Farjinya seorang perempuan Ketika Sedang bersaksi Persoalan Perzinaan seorang perempuan tersebut Atau proses melahirkannya Orang tersebut Nah kok di situ Orang itu ada kesengajaan Melihat Kesengajaan melihat farjinya perempuan Yang tidak dalam rangka persaksian Maka orang tersebut Dihukumi fasik Fasik nunggu pelaku dosa besar mendalik Kemudian warud dat sahadatuhu Persaksian orang tersebut Orang yang mempunyai kesengajaan Melihat farjinya perempuan itu Ditolak persaksiannya atau melihat dalam rangka muamalah Misalnya jual beli dan sebagainya Muamalah dengan perempuan Dalam jual beli atau yang lain Nah ketika dalam proses transaksi jual beli Atau misalnya di perkantoran atau di mana Ini boleh melihat Ai Boleh melihat seorang perempuan Tapi catatan melihatnya itu ya sebatas wajah ya, Bukan yang lain sebatas wajah. Wa qauluhu ilal minha sebatas wajah qauluhu ilal wajhi minha. ini kembali kepada masa persaksian dan muamalah. Jadi ketika kita muamalah ya sebatasnya itu wajah. Wajah perempuan dan itu pun untuk sekarang misalnya ada orang yang jualan dengan memamerkan keseksiannya terus yang lain yaudah kita jaga itu ujian kita hidup pilihan mau selamat atau enggak selamat selamat ya Jojo didelok misalnya Orangnya pakai pakaian pakaian yang seksi dan sebagainya WhatsApp bu yang ketujuh adalah melihat seorang budak ketika ada seorang laki-laki mau membeli budak tersebut kemudian di sini boleh melihat pada bagian-bagian yang butuh untuk dibolak balik tidak semuanya ya jadi Bukan kepada farji atau apanya yang boleh niko ketika proses jual beli ini uh, pada bagian-bagian ujung rambut, ujung kaki, ujung tangan. Jadi kalau aurat-auratnya itu nggak bisa. Uh, Wasa tisu, <tuh> kita jadikan wawunya wawu istiqnaf mengawali sebuah jumlah asa tisu, mufrad menjadi muftaja. Tandanya Rafa. An-Naldoru Ini isim mufrod ya. An-Naldoru ini isim mufraud, Menjadi Khabar dibaca Rafa. Tandanya Lemah. Li syahadati ini jermajrur Huruf jer Lamnya itu li huruf jer Syahadati isim mufrod kemasukan huruf jer Dibaca jer Tandanya kasroh Jerma ini punya taaluk atau mutaalaknya pada lafal an-nadhor, maka bacanya ningali ningali li dati. Alaiha ala huruf jir, Hanya ini isim domir mahal jar mabni ya. Alaiha ini jerma maka dia ada taaluk, mutaalaknya atau taaluknya ini pada syahadah, berarti persaksian persaksian alaiha ingatlah saya, Fa yang dulu, Pak jawab. Soalnya, dikira-kirakan yang dulu, fi'il mudorek e, karena tidak ada amil nasab, amil jazem itu, maka dibaca rafa Tandanya domah. Failnya, lafal asyah itu, asyah itu isim mufrad menjadi fail dibaca, rafa tandanya lemah asyah itu fiel fael setiap fiel fael kemudian utam menjadi maf al farjaha farja isimufrod ini menjadi maf ulbe maf ulbe dibaca nasab isimufrod ketika nasab e, tandanya fathah maka maknanya farja tidak ada tanwin karena dia adalah mudof yang mana lafal setelahnya ini adalah mudof ileh Ha, ini isim domir Isim domir, disukun Menjadi mudhaf ileh Mahalnya, ini statusnya Status kedudukannya itu Mahal-mahal jer Karena menjadi mudhaf ileh Indah syahadatihi Indah ini ini <tant milk> <itu criar> <Teluk>? dharaf Zaman ya Dharaf zaman Dibaca nasab Tandanya fathah Dia adalah mudhaf Syahadati, ini isim mufraat menjadi mudov ileh ileh ini dibaca cer tanda isemufrot ketika cer kasroh bacanya sahadati tanpa tanwin karena lafal sahadati adalah mudov yang mana lafal setelahnya mudov ileh hi isemdomer menjadi mudov ileh mahal cer eh, mahal cer a uh, mabni kasroh menjadi mudov ileh mahalnya cer la inda ini dzaraf Ingat kaidahnya setiap jermat jurur atau huruf ini selama itu bukan jermat jurur, jernya bukan huruf za'idah ini pasti punya takalok lah indah syahadatihi ini uh, takaloknya kemana kita cari berarti misalnya yang dulu ningali ningali indah syahadati berarti pada lafal yang dulu saya ulang yang bisa menjadi takalok ini adalah kayak masdar yang mengandung kata kerja Masdar itu isim sifat fiel itu bisa Isim fa'el, isim, fa isim maf'ul Sifat musyabihah Af'alu tafdil Amsiratul mubalah Dan sebagainya nah, itu Kemudian Indah syahad hatihi zinaha ha huruf jer Zina ini kemasukan huruf jer Maka dibaca jer Tandanya kasroh yang dikira-kirakan ini adalah mudhof, ha mudaf ile, ha mudaf ile, mabni sukun, mahalnya jer bizina kemak tadi bahwa huruf jer ini, cer matur ini pasti ada ta'aluknya maka di sini, bizina ada ta'aluk takalognya kemana, berarti indah syahadati ing eng, dalam nalikane, ne wong lanang, la, nah, ini nakseni, nakseni, itu kata-kata nakseni, berarti syahadah Sada, sada ini master ya, master, berarti zina, bi zina, ha, bi zina ini tak aluknya atau muta alaknya lafal saha Au huruf atof, wiladati jati diaturkan kepada lafal zina, zina jer maka wiladati jer terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang. Pengatofan lafal yang Kemasukan huruf jer Apakah bisa tetap jer atau tidak Ini kayak bahasan di Kitab lain In au wila dati Au wila lafal zina Ha muduf ilih, mahalnya jer Jadi uh, Untuk pembacaan Ta'aluk-ta'aluk ta itu Semacam itu Kemudian fa in ta'amada fa fa inta fa huruf jawab kalau kita mentakdirkan jawab berarti uh, harus ada syaratnya kalau kita istiqna berarti fa in in huruf syartiah taamada menjadi fiil syarat taamada fiilnya fiil tafa'ala taamada fiil madhi taamada fiil madhi mabni fathah ada leng leng, sehingga nafil madi mesti mabni ta ta'amata kalimah fiil an al fa fa'in ta'amata mongkol lamun sengojo fa'ilnya tersimpan domir hua, luma yang kembali kemana? Bisa kita kembali ke asyahid maksudnya laki-laki fa'in ta'amata lamun jarak sopo hua wong ayat syahid niki an al fiil sudah ada fa'il saya an al jadi maful Mahf'ul-bah ini dibaca Nasob Isimufrod menjadi Mahf'ul-bah Dibaca Nasob, tandanya Fathah an na -doro. Li ghairi syahadati li Ini lamnya lam huruf jer Ghair ini isimufrod Kemasukan huruf jer maka dibaca Jer, tanda jernya kasroh Tanpa tanwin dia adalah mudhof yang lafal setelahnya Adalah mudhof ilah Li huirish. Asyhadati tadi syahadati menjadi mudhaf ilaih. Isim mufrad menjadi mudhaf ilaih dibaca cer tanda jarnya kasrah. Asyhadati li syahadati. Lah, li -hoiri juga ada ta'aluknya Nador-nador, ningali-ningali li syahadati ta ora atau tanpa persaksian. Fasaka ini jadi jawab dari in jika maka ya jika maka jika sengaja Fasako maka ini jenenge pokoknya kaidahnya setiap mubtada ada khobar setiap fa'il butuh setiap uh, mubtada pasti butuh khobar atau sesuatu yang menduduki kedudukan khobar setiap fi'il butuh fa'il nisbate syarat mesti ada jawab ada pertanyaan ada jawaban ini syarat in fasaqa terjemah kalau ada mongkok Pasti ada syarat di depannya, atau tersimpan di situ. Fi'il madhi dibaca, madhi Mabni, Fathah, ya. fa'ilnya, yang kembali ke huwa, yang seperti yang di sini berarti as syahid atau wong lanang kita mentakdirkan juga bisa mengkofasik 1 as, as syahid. Waruddat nah ruddat. wawunya huruf ataf wa, wa lan. huruf ataf di atafan ke jumlah sebelumnya. Fasakoh waruddat nah ini atofnya ke level ini ruddat seko roda roda ruddat rudat asalnya rudidat ini cerita mabdi majhul file map ne madi mapni ini pakai tak untuk menunjukkan bahwa failnya jadi tak taknis menunjukkan failnya itu Wan, kalau kita atas refluq awi, rutta, rutta, rutu, ruttaq, nah nih, rutta, rudda, rutta, rutu, ruttaq, ruttaq, rutitna, rutitna, rutitna, rutitum, ilahi rihi, ruttaq monggo tentolak, <hesitation> wa ruttaq lan tentolak ya, wa ruttaq lan tentolak, lai nih, saha tatu kan mu'anas, makanya ada taknya, opo syahadatu syahadatu saha mufrad menjadi fa, naibul fa'il dari rudat naibul fa'il nikut dibaca rofa isemu flat ketika rofa tandanya domah, domah tanpa tanwin ini domahnya karena ini adalah mudhof yang mana lafal setelahnya adalah mudof ileh ya karena keterbatasan waktu mudah-mudahan bisa bermanfaat tetap semangat di masa pandemi jangan lupa tetap jaga kesehatan Agar tetap Sehat dan bisa mengikuti pembelajaran Semoga jadi anak yang solih-solihah Jangan lupa tulis harapan hari ini Seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh